So, langsung saja seperti biasa Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe -nya. Ini daripada channel Usus Is. Jom kita tengok videonya Let's go Oke okay. oh. Wow Kayak gitu guys di sini kita akan bertemu, bicaraku Wow langsung berubah guys daripada kayak gitu jadi kayak wow banget. Oh. Oh, ini berarti kayak drama uh, Bukan drama sih Kayak baca cerita atau baca Apa ya guys Mari <sus> kita Jadi ingat masa-masa uh, saya Pramuka dulu guys. Jadi kayak gini bener sih, kompak banget. Kawan-kawan, ya, mari bermain ini Silakan hutan kita telah berjam lebih dari berjuta-juta tahun. Wah, terdapat 2.500 spesies pokok Uh, 200 spesies mana dia? Wah, 1.900 spesies burung. Uh iya. Keren, keren, keren, keren, dan và bahaya... sama. Sikap guys. Apa kepentingannya? flora dan Tapi apa yang mengganggu pikiran si Ini latihannya pasti lama banget deh guys Wow Yang memandunya ini keren Pasir gudang, guna darang. Bukanlah, itu rokok Urutu kami bergerak saja, ha, ha, ha baiklah, saya tahu Bukan ada bergerak saja Ha ha ha, kes macam mana sekalian Ada lagi Ada lagi, apa lagi pening, pening. Selepas lebih 3 bulan, penduduk dikejutkan Dengan kejadian hampis rupa ha. dan 3-3 bulan lagi, Terdapat lagi murid sekolah rendah Dikejar Oh ini juga berita. Jadi jadi jadi semua di sini di apa namanya ya dikemas dengan uh, bicara berirama. Johan bicara berirama ini guys dan kayak berita terus eh uh, iya pesan moral juga keren banget Aku sih. Mencetuk. kita <susuk> oke okay guys saya nggak nonton sampai selesai ya karena panjang banget 15 menitan seperti itu videonya dan kalau melihat sekilas daripada video yang saya tonton tadi banyak sekali pelajaran yang sangat-sangat bagus ya untuk kita juga amalkan di setiap harinya seperti itu dan juga jangan sampai istilahnya guys ya membuang sampah sembarangan dan juga menjaga melindungi hutan itu harus ya kita jangan sampai istilahnya membunuh daripada hewan-hewan flora and fauna yang ada di dalam hutan seperti itu ekosistem hutan itu harus tetap terjaga seperti itu sehingga seimbang antara kehidupan manusia yang istilahnya banyak dengan bangunan-bangunan polusi dan lain sebagainya maka tempat-tempat hijau ataupun hutan ataupun bisa dikatakan taman-taman seperti itu itu juga menyerap daripada polusi itu sendiri sehingga kita aman seperti itu guys gas-gas beracun itu akan terminimalisir seperti itu dan ini sangat-sangat bagus sekali guys dan saya wow ini sekolah rendah wow plus buat budak-budak istilahnya yang sudah Tampil seperti ini, guys. Saya senang banget dan saya nggak nyangka, gitu kan? Ini wah, latihannya berapa tahun ini ya? Keren banget. So, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Saya, pemain udut diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.